Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Deros Auto. Teman-teman, terima kasih sudah stay, sudah menonton dan mendengarkan video-video Deros -video Auto. Nah, buat teman-teman yang showroomnya mau direview atau mobilnya mau dibantu pasarkan agar supaya bisa berkembang dan jualannya lebih banyak, bisa menghubungi saya Dedi dari channel Deros Auto dan nomor teleponnya tercantum di kalau berisi nah teman-teman yang belum subscribe bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan teman-teman kebetulan kita lagi mau update stok di Hans Motor yeah. kebetulan ada ownernya langsung dengan Bapak Hans Ya. Yeah. Yeah. Yeah. oke okay, Om Hans yeah. gimana kabarnya baik? Baik. masuknya banyak banget ya Om ya? ya yeah, ada di sini ada 30an nah. ada 30 unit yeah. ya Om ya? Nah. mohon disebutkan ke telpon Om silahkan Uh, kami bener beneran ada di Jalan Tenggul Umar. Oke, okay. uh, nomor empat A, Tangerang Kota. Oke, okay. di dekat McD depan McD ya, depan McD ya. Pokoknya McD ya, Cinta. Cinta. Iya. Dan di tempat telepon saya ada di okay. WA, kosong delapan sebelas delapan Oke ya, teman-teman, iya. nomor teleponnya. Om Johan ada di kolom kolam depisi. Ya. Teman-teman yang mau japri bisa langsung tersambung ke WhatsApp ya? Ya bisa, langsung aja Insya Allah langsung di pas respon dengan baik Ya. Oke okay ya. Om, kita mulai mobil yang mana dulu nih Om kira-kira Nah om. ini ada nih Oke okay. ya, Ini ada kit Ini kita ada teri Fortuner ya Fortuner okay. tahun 2011 2011? Install. Diesel tipe G, diesel tipe BG nanti oke. Okay. Ya warna putih siapa Warna pakai. putih. Nah, Ajak, ini Tangrang. Ini bulan lagi lagi BBN. Lagi BBN. Ya ini nanti banyak yang berubah. atas sama perorangan ya, Om ya? Iya, nanti atas nama kita sendiri ya, Om ya. Kilometernya berapa, Om? Kilometer kita 135. 135 tahun 2011. 11 ya. nggak bakal banjir, nggak bakal nabrak ya, Om oh, ya? Oh, tidak, tidak. Om, ya. kalau beli di sini ada garansi enggak, Om kira-kira? Kita ada kerjasama garansi okay. dari vendor kita sendiri dari ya, sendiri, ya. Uh, iya, Nanti kita jelasin kalau datang kemari Oh ada 1 yeah. tahun apa 6 bulan Om kira-kira? Iya -kira? yeah, bisa setahun Bisa setahun? Bisa uh. Nah teman-teman beli di sini gak usah khawatir selain harganya dikasih murah sama pajohan yeah. Dan teman-teman mendapatkan garansi mesin Insya Allah bisa satu tahun ya Om ya Bisa selama vendor okay. ya bisa Nah, kalau om, kredit ini malah yang cash atau kredit ya om ya bisa kredit nah. oh tenor selama tenor bisa tuh om bisa kalau ya, kreditnya ya. oh bang tapi leasing tertentu Leasing ya. tertentu benar ya, benar jadi nggak semuanya benar. bisa gitu kan Itu, nah, betul nah untuk harga sendiri kita okay. harga kasih murah lah oke okay, om ini seratus eh dua ratus dua puluh lima cashnya cashnya uh. tapi masih bisa nego <tuk> bisa masih bisa nego dua ratus dua puluh lima ya teman-teman ya. di sini juga bisa dp ringan dp ringan bisa Yang penting data bagus ini kayak ini dp10 juga bisa-bisa dp10 juta bisa, bisa. Oh. asal datanya mendukung datanya mendukung benar ya, ya teman-teman dp10 juta ditawarkan sama <tuk> Om Johan teman-teman bisa langsung Jafri beliau ya angsurannya berapa Om angsurannya sekitar 6 jutaan 6 jutaan sama lima tahun 4 tahun 4, 4 tahun ya dp10 juta angsuran 6 jutaan sama ya, Pak tahun ya. worth it banget kan, teman-teman ya, luar biasa. Ya. Oke, okay, selanjutnya Om. Mobil tua juga. Oke, okay. ini tahun berapa Om? Ini tahun 2004. Tahun 2004, 2004 ya. ya. Iya, saya pakai mobil enak bener. Typenya Sierra ya teman-teman. Tahun 2000? 2004. 2004 ya. masih bagus banget ya. Bagus. Lawas juga. Masih tua juga ya oh, masih lupa enak bener. Ini bener ya Om nih. Masih oh, enak. Ini? Oh, ini tinggal lah. Maksudnya oh, masih bulat. Masih lah. bagus ya. Masih mesin mesin ada masalah. Hmm, dipakai juga masih enak, hmm. masih besar lah. Gitu. Iya iya iya. iya Tahun dua ribu empat yang tipe ST bertransisi otomatis, di mana pajaknya bulan April dua ribu dua puluh tiga. Pajak ya. hidup, Alamat SNK daerah Tangerang Kota dan yeah. berplat ganjil ya teman-teman. Ya. Harganya berapa, Om? Harganya sih murah aja. Kalau ya. cashnya sekitar 65 lah. 65 juta? Ya, Wah, wow, 65 juta. Kalau mau juta. kredit ya tapi DP-nya gede. Tapi oh, gede. Betul, Benar, ya. karena tahun 2004 ya, Om, ya. Ya, DP betul. sekitar 25 juta. Betul, betul. Hmm. Pokoknya DP-nya untuk mobil tua. Mobil tua memang agak besar. Iya. Agar supaya nilai approval-nya lebih cepat ya, Om, ya, lebih ya. gampang. Karena kalau DP minim agak susah leasing-nya menerima. Ya. <laughs> ya. Ini Nih, 65 masih nego. Ya nego-nego sinilah datang, datang ke aja. sini aja langsung Karena ya, kalau datang asal betul banyak-banyak ngobrol di nego, nego lah kita betul betul, nah. betul betul betul nah selanjutnya nih Om ada Innova ya ini Innova juga Innova... Ya, dari tahun tua ke tahun, tahun muda Innova diesel apa sini? Innova Diesel, diesel. Venturer, Venturer. Wow. Tahun 2021 2021 Mas, baru banget ya Baru datang nih Baru datang, Iya oh. Kilometer baru 11.000 11.000? Iya Wah, temen-temen dapat mobil bekas rasa baru Iya <laughs> Ini platnya ganjil alamat SNK daerah Jakarta Tangerang, ya. Tangerang, Tangerang Tangerang 82 ya? Iya, betul Betul, warna hitam atau sama perorangan? Iya, perorangan Pajaknya pun Juli 2023 ya. itu ya. Deh, Om ya, Kilometernya 11.000? 11.000 Full 60 full original. Full original ya, teman-teman. Yeah. Harganya berapa, Om? 490. 490 masih nego. Iya. Yeah. Nah, teman-teman, Innova Venturer diesel transmisi otomatis ya, Om. Iya. Yeah. Dijual masih sangat worth it, teman-teman. Harganya masih pun nego ya Om. Ya. Yeah. Okay. Nah, ini ada, nah. nah, Toyota Etios. Etios. Etios nih, tahun 2014. 2014. bertransisi GX. manual ya. Iya, Geck Palco. Ah, ini kondisi masih cakep ya. Hmm. Ini berpagenap alamat SMK Daerah Tangerang Kota. Pajaknya September hidup ya, Om ya. Hidup. Kilometernya berapa, Om? Kilometer ini baru delapan an Delapan puluh ribu, Pegai, palko, ya teman-teman, ya. bertransmisi manual terus sama perorangan. Iya. Ini mobilnya sih masih segar banget ya Om ya. Iya. Masih bagus. Berapa duit Om? Harganya Om? Harganya murah aja, sembilan cashnya sembilan dua setengah. Sembilan dua Iya. Murah banget loh teman-teman dengan kondisi mobil yang sangat bagus ya. istimewa, nggak ada PR, tinggal pakai ya, Om. Ya, ya, DP 10 juta ya, bisa. DP 10 juta bisa. <laughs> wow. Ada DP sini bisa minim asal data data mendukung, Nakab, minimal yeah. ya kalau satu 2 kalau lah, yeah, kalau gitu. tiga mah ke sana agak susah ya om ya, yeah. lainnya harus dipertimbangkan lagi. Iya yeah, harus tinggi, ini, tinggi, uh, tinggi lagi standar. Ini harganya 92 juta masih bisa nego, DP 10 juta masih bisa dibantu, angsurannya berapa om? Angsurannya sekitar dua an lah dua an lima, 10 juta yeah. angsuran dua an 25 dua puluh yeah. lima, pokoknya puluh lima, teman-teman lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, Nah ini ada Honda, Honda Civic ya, dua ribu sepuluh ya, udah full variasi om ya, temper depannya, ya, bagus banget nih om, warna hitam, anak muda ini, anak muda, metik manual ya, metik manual, metik, metik ya teman-teman, dua ribu sepuluh, berplat ganjil, alamatnya Tangerang juga nih, Tangerang Kabupaten Kelapa 2 Ya. Untuk pajaknya di bulan April 2023 ya, Hidup ya Om ya? Hidup, hidup semua Kilometer ini berapa Om? 2010 ini? Kilometer ini belum banyak juga baru 70-an puluh 70 ribuan? Iya Asli ini Om? Asli Wow Karena ini variasi aja gini Di variasi aja ya Tanpa teman dari baru Tangan pertama dari baru? Iya Wow ini teman-teman mobil kesayangan Kondisinya masih bagus banget, cuma di upgrade depannya aja ya Om ya? Ya, di upgrade cuma di... Aa, ya, modif lah gitu, namanya anak muda Betul Kas mobil bapaknya dipakai anaknya Bener <laughs> <laughs> Kilometernya masih puluh 70000 loh teman-teman Iya -teman. Sama perorangan Om? Perorangan, ya. Nah, nah perorangan pertama teman -teman. dari baru ini Taham pertama dari baru? Jadi warisan dari bapaknya dipakai oh. anaknya Oh <laughs> nah, iya Harganya berapa harganya? Om? ini semua masih ada, Orinya masih aslinya Oh ada? Bemper juga masih ada nah, semua Masihnya ada, tersedia ada Om semua. ya? Nah, teman-teman ada pilihan Teman-teman mau Model kayak begini atau mau diganti orisinilnya ada tersedia yeah. sama Om Johan. Harganya berapa, Bang? Ini harganya masih 138 nah. 138 juta masih nego. Yeah. Tahun 2010 yeah. si Big Batman, ya teman-teman. Transmisi otomatis, kilometernya masih sangat rendah, worth it. Nah, ini nah ini juga baru habis di pistol ya, habis di Sol. ya. Oke, okay. belum dipoles, di R3, G3, GX 2 G3, G2, g teman G2, G3, G2, G3, Pajaknya bulan g Om ya. Panjang ya 3 Pajak uh, bulan 7 yeah. pelat... Genap Alamat Jakarta Barat, pajaknya di bulan Juli 2023 Harganya berapa Om? Harganya murah lah, satu... Satu dua tujuh, satu tujuh nih, Om Iya, dua ribu empat belas, tipe gaya ya, teman-teman. Atau sama perorangan gitu, ya. baru repaint aja. Baru repaint, baru repaint. Ya. benar-benar Untuk ban masih liar kan? Ya, rekan ya nanti ban nanti bisa gampang, ban gampang. Pokoknya nggak ya. usah khawatir sama ya, Om Johan. Iya, harga segitu satu dua tujuh masih bisa nego Masih untuk kredit, tetapi semuanya bisa. Bisa, yang penting datanya itu. Kita yang penting, data bagus, betul. Go ahead. Pokoknya teman-teman gak usah khawatir iya. langsung jafri aja Om Johan. Iya masalah ancuran uh, nanti berapa tahun? Tadi nggak begini aja. Pokoknya dikasih best price ya Om ya. Iya ini juga baru datang juga nih. Oh ini baru datang nih Nissan Serena 2009. 2009 ya. 2000 berapa? 2009. 2009. Berapa? Ya, 2009. 2009. Warna hitam. Iya. ST. Tipe ST. Ya. Ini tahun 2009 ST Matic ya Om ya. Matic ya. Bulan sepuluh. Bulan Oktober. Berplat ganjil. Iya. Berplat ganjil Mas... untuk alamat SNK nya. Tangerang juga nih Om. Hah? Oh iya, ini harga cash-nya 90. 90 juta. Tahun yeah. 2000? Tahun 2009. 2009. 90 juta tahun 2009. Wah, yeah. wow, untuk man. kredit DP 10, DP 10 kita kerjakan. Kita <tuh> DP mah gimana diatur? Betul, betul. Yang penting datanya aja. Benar, benar. Nah, Teman-teman datang aja ke sini yeah. pinangnya banyak. Masih banyak lah untuk DP-DP kita nego-nego. Betul, betul, betul, ya, betul, Ini ada lagi nih. Ini Senia. Ini Xenia tahun berapa nih Om? Ini Xenia tahun 2011 Matic. Tahun 2011 Matic Matic, tipe, tipe yang XI ya? XI ya, XC, XC XC iya. Galaxy Galaxy. Mobil masih cakep banget ini Ih, bagus banget sih tangan om. pertama Tang pertama dari baru? Iya, oh. tangan baru Tangerang kota, Tangerang. Atas ini sama perorangan nih Om ya? Alamatnya Liga, dekat Oh, iya, iya Berplat hmm. genap teman-teman Pajaknya di bulan September Warna silver atas sama perorangan Mobilnya, wih Saya lihat sih, apa ini bagus loh mobilnya loh Ya, bagus. dalamnya gue masih bersih tuh Berapa harganya Om? Harganya sih murah aja, sembilan puluh lah kalau cashnya. Iya. Nah, yeah. 2011 cash sembilan puluh juta dijual. Iya. Yeah. Senia XI Deluxe dan transmisi otomatis. Iya. Yeah. Untuk paket kreditnya om kira-kira? Bisa DP sepuluh, bisa. Sepuluh. Angsuran sekitar 26. yeah. dua enam manam. Dua enam manam. Kilometernya tadi berapa om? Ini kilometer masih dikit ya. Hampir seibuan ya. Tahu ya. oh, dikit. 2011 kilometernya masih sangat worth it seratus ribuan dikit ya, ya teman -teman. dikit. Tangan pertama deh baru dijual 90 juta masih nego banget. Iya jarang dipakailah. Masih betul bagus. betul. betul Nah selanjutnya nah, om, ini, ini ya. Nah ini Mitsubishi, Mitsubishi mirage, mirage yang tipe nabut, tertinggi merah. Oh tipe Exit, tertinggi. Ya. Matic, oh tahun 2012 ribu kilometer masih lima an 50.000 puluh 2012 Dua Tangerang. nah teman teman. Alamatnya daerah Tangerang Kota, Kota berplat genap pajaknya di bulan April kilometernya iya. masih tujuh puluh ribuan. Iya masih hmm. tangan pertama dia baru ada di baru ya. Iya. Wih segera amat Masuk ini, wangi iya. Masuk ohri, ya. Masuk masih ori ya. Masih. Banyak kan ya. Cakep cakep masih cakep. Harganya Gila. berapa Om? Harga 92 puluh ini. Sembilan masih bisa nego Iya. Oke. Okay. Oke okay. okay. di sini kita mulai ini lagi ya. Oke okay, boleh Om. Nah kita di sini ada mobil Niaga nih. Oh Grand Max. Grand Max. Banyak mobil sejuta umat nih. Grand Max sejuta umat. Sekarang banyak bener yang cari. Iya. Ini kemarin baru habis dirapiin. Hmm. Tipe D. Tipe D. 1, tahun 300, 2010 ribu ya. Seribu tiga ratus tipe D. 2, teman -teman. 2010 2010 sepuluh. Dua alamatnya Jakarta Selatan. ya Untuk pajaknya Oktober panjang ya. Panjang. Wow. Iya. Kilometer berapa om? Kilometer udah seratus tiga puluh lah. Seratus tiga puluh masih. waktu Seratus dua ribu sepuluh ya. Iya, ya, tapi terawat ini. Terawat pribadi, pakai ya. oh, mobil. Oh, berapa ya. harganya? Harga sih enggak mahal-mahal kita di sini. Paling delapan puluh dua. Delapan puluh dua masih ya, bisa nego ya. Nego om ya. aja datang Aha, ke sini. Teman-teman delapan puluh dua tahun dua ribu sepuluh yang satu koma tiga. Sudah AC ya teman-teman. Sudah pre racing. DP nggak bisa sepuluh juta. Sepuluh juta bisa. Bisa. Oh. Angsurannya dua setengah an lah. Dua setengah. Ya, Tiga. Tinggal jalan aja, para. tinggal nyari duit nih. Tinggal nyari duit. Iya, iya. Bagus mobilnya. Cakep lah ini. Takap. Rekomended juga nih. Ban-bannya masih tebal om. Iya. Ya, nah ini kita juga ada nih. Yaris. Tahun? Tahun 2011. Tipe yang tertinggi S. Tipe S. S. S. S. Oh yeah. iya ya S limited ya. Matic, 2011 yeah. ya. Matic. Ini pajaknya di bulan November. Iya. Panjang apa? Panjang. Panjang ya. Iya. Untuk alamat SNK daerah Jakarta Timur berplat ganjil ya teman. S-matic 2011 sama pelanggan warna merah mobilnya bagus banget. Bagus masih banget, masih nih. sangat tebel. Kilometernya iya, PS... tadi berapa? Kilometer ini masih Sembilan puluh ribuan. Iya Pertama-pertama dari baru barangkali ya Iya Oh iya Cakep-cakep ya. Harga Mua. ini berapa Om? Harga ini sembilan belas. Seratus sembilan belas. Tapi memang bodinya bagus banget ya, mobilnya bagus banget hmm. Atas nama perorangan tipe s -Matic. dia kuncinya yang udah Iya, keciles Kementeran keciles, ya. benar Oh banyak ya, cepat-cepat aja, Mobil banyak benar. Nah, ini nah ini juga ada nih Mobilio Nih, ini dulu nih Oh, oke okay. Ini nah, Avanza, Avanza. Sennya Ini Avanza Avanza Avanza G tahun 2011 manual Avanza G tahun 2011 manual Iya Tuh, teman-teman Warna silver Dimana pajaknya bulan Pajak baru Pajak baru Panjang Pajak November ya? Iya Panjang Alamat SNK daerah Jakarta Selatan Iya, panjang Kilometer berapa, Om? Kira-kira Ini kilometer 105 105 Tahun ya. 2011 11 apa saja manual kilometernya 105. Yeah. Wow, masih bagus banget. Jarang-jarang loh. Biasanya mobil dinas 20 sudah. Masih masih masih bagus. Ya, joknya juga masih asli itu kan. Iya, masih ori loh dalam-dalamannya semuanya masih bagus, masih yeah. Terpelihara. Masih yeah. benar-benar rapi interiornya. Harganya murah aja. Berapa, Om? Harganya kita masih yang mantap aja, sembilan puluh setengah, sembilan setengah, tahun 2011 ribu ya. sebelas. manual, tipe G, teman-teman. yang nyari ini, benar, nah, pemilih, Mobilio. Mobilio dua tipe E, tipe E matic, matic, ya. matic, tahun 2014 ribu empat Iya, pajaknya di bulan Januari Berpelat ganjil untuk alamat SNK daerah Depok ya Om ya. Iya, kilometernya berapa Om? Ini kilometer 80 an delapan ribuan ya. berapa harga Om? Harganya, om? Harga ini 138 tiga masih teguh. Nah, Om, berikutnya ada mobil Agia. Ya, ini Agya tahun 2017-2017 tujuh belas. Dua Tipe Satu ya. Satu koma dua. Manual Manual. Manual. Ya. Ini platnya genap. Alamat SNK daerah Tangerang Kabupaten 2 4 ya. B. Ya. pajaknya di bulan Agustus panjang ya, Om. Panjang ya, berapa, Om? Kilometer ini baru lima ya. puluh tapi masih bagus banget ya, Om. Ya, masih, masih bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, Om, ini harganya berapa, Om? Enggak lah kalau harga geser 112 aja. 112. Ya. Masih bisa nego? Bisa dong. Oh. Penting datang aja nah. semua nego di sini. Langsung aja komoannya Om ya. ya Mau DP DP Ceper, 10 betul, juta bagaimana? Datang aja. Datang aja ya teman-teman. Ya. Pokoknya rekomendasi pokoknya di showroom Hans Motor ini. Ya. Selain harga Kualitas ini pun terjaga ya, Om. Iya, ya, tinggal datang. Iya. Nah, ini R3GX, ya, Om. Ini R3GX. banget matic, Om. Matic tahun 2018. Matic 2018. Iya. Platnya ganjil alamat STNK daerah Jakarta Barat untuk pajaknya di bulan April 2023. Ya. Kilometer berapa, Om? Kilometer ini 70-an. 70.000. Nah, 2018, 2018. Mas. 2018 masih bagus. 2018 masih bagus banget mobilnya juga ya. ya. Luar biasa bandar masih tebel, hmm. Masih masih bagus, bodi masih mulus. Harganya ya. berapa, Om? Harganya ya, harganya nggak mahal lah, seratus aja. Seratus masih bisa nego ya om. Bisa, asal datang aja. Pokoknya semua di sini harganya selain murah masih bisa nego pula, ya. Iya, buat DP, kita sikat aja. Kalau ini serius, serius. Serius dua ribu sebelas, TX metik. alamat SNK daerah Jakarta Pusat. Pajaknya di bulan Agustus dua ribu dua tiga. Panjang, iya. om? kilometer kita 115, 115. tapi enak banget Bener. ini pakainya. benar. Nah. nggak ada PR om ya? nggak ada, insya Allah ya. nggak ada. kalau ada PR datang aja. jaminan. Ya. berapa harganya nih om? harga oh. ini 119 aja 119. tuh temen-temen, bagus. rekomendasi. Ya, sip. Di luaran masih 120 ke atas ya, Om. Ini. bener benar. Kita di masih. sini pasti kasih harga yang paling murah betul, lah. Betul, betul Kalau betul. ada yang kasih lebih murah lagi, kita ganti selisihnya nah, <laughs> Itu garansi Om tuh. Ada yeah. lebih murah, ngomong aja. Ya yeah. terus kita sini lagi ke belakang ya. Nah, ini Sigra. Ini Sigra tahun 2019 yang udah facelift ya. Yang sudah facelift benar 2019 ini. Ya manual. Manual pajaknya di bulan 10 Oktober. Pajak panjang ya. Oktober berapa Ya. Alamat SNK daerah Tangerang. Tangerang, Tangerang Kabupaten ya. Om ya. ya. Kilometernya berapa Om? Kilometer ini sekitar 70-an. 70.000-an. Motor ya. ini sih manual ya. Iya, yang udah ada kamera mundur ini ya. Kamera mundur benar mahir. Yang sudah fast strip modal baru ya, teman-teman. Ya. Harganya berapa nih Om? Ini 127 aja. Wow. ini Murah, masalah nih Om. Enggak, murah aja kita. Wih, benar lu teman-teman. 2019 Tujuh. 7. 7. Murah banget. Iya, murah aja. Bener-bener. Nah, ini Avanza nih, Om. Ini Avanza E tahun 2007. Avanza E ribu 2007. Ini alamat SMK daerah Jakarta Barat. Pajaknya panjang banget bulan November. Iya. Kilometernya berapa, Om? Kilometer ini 120-an 120 lah. 120. Nah. Berapa duit harga Om? Ini murah aja, 79,5. 79,5. Waduh, ya. udah pokoknya datang da. aja datang aja lah. Masalah harga mah kita benar benar benar gampang dia gampang dia adu adu dah betul betul nanya kapan nah, saat 2012 gametik gametik gametik 2012 hmm. ini pajaknya di bulan agustus. Pajaknya agustus ya petingkat masih Jakarta, malang kalau nah, mau tangerang kota yok, ya jaka banget ya uh, uh. Kilometer berapa meter berapa om kilometer ini juga belum banyak nih masih delapan puluh an nih delapan puluh ribuan ya. wow warna silver bunyi, masih mobilnya, masih loh, temen -temen. Masih mobilnya masih bagus garing benar lo teman-teman warnanya masih banyak Originalnya, ya. Harganya berapa om? Seratus lima belas. murah kan, teman-teman. Murah aja, ayo. Kan, <gurah> kondisinya bagus, karena masih sepuluh masih 15 masih bisa. Ini Innova bensin. Ini bisa. Innova medicine tahun 2012 2012 Tipe E. Tipe E. Iya manual. Plat ganjil teman-teman. Pajaknya di bulan Maret. Alamat SNK daerah Tangerang Kota. Ya. Manual bensin tipe E ya. Iya. Warna hitam. Kilometernya berapa Om? Kilometer ini 125 125 Wow, masih rekomendasi Masih bagus yeah. Ini udah tipe barong ya Om ya? Barong ya yeah. Berapa duit Om harganya Om? Ini 147 47. 147 masih nego ya Om yeah. Oh, teman-teman masih bisa nego Pokoknya kredit BP Ceper 10 juta Udah kesini aja ya Om ya yeah. <laughs> BP Ceper-Ceper okay. aja Kita main Ceper lah Nah Ini tahun berapa nih? Oke okay. Nah, ini satu lagi nih ada kita nih Innova 2008 Plat Ganjil alamat pajaknya di bulan 2 ya. Tangerang Kabupaten ya? ya Nah ini Om ini Innova tipe Innova tipe G, G. manual 2008-2008 pajaknya ya. di bulan Februari 2023 untuk alamat SNK Tangerang ya berplat-plat ya nah. Ber teman-teman ya, kilometer berapa Om? kilometer ini 120an 120.000 km ya, ya. harga berapa Om? harga murah aja ya. Oke. Okay. Selanjutnya nih Om. Selanjutnya ini. Ya. Nah, ini Senia lagi platnya yeah. genap alamat ASNK daerah Tangerang Kota. Pajaknya di bulan September. Iya, yeah, ini Xenia Matic, Matic 2010. Oh, Matic 2010. Yeah. Itu berapa Om? Kilometer ini 120 dua puluh, trakt dua puluh, trakt dua puluh, ya Masih bagus, teman dua puluh, bodinya masih garing, masih dua puluh, trakt dua puluh, trakt dua puluh, 8,9 sembilan setengah 8,9 setengah teman teman ya tinggal datang aja ini. kemari mau dp uh. dp lima bisa bisa ya yeah. belum bisa ya om bisa aja Masalah. lah okay, kalau paksa bisa lah sana sanya data mendukung benar iya betul nah ini ada tas dua 2014 dua ribu pajaknya ya, panjang pajaknya dua belas Om iya panjang panjang ya Toyota RAS S YRD kilometer enam puluh satu ribu, ribu. servis record nih wow. jarang pakai orangnya nih iya iya iya, iya ini iya. mah komunit banget nih ini benar-benar harganya enam puluh ribu enam puluh ribu. ribu ini iya oh. cakep berapa harganya, om? Harganya nggak mahal lah satu empat puluh enam satu empat puluh enam dua ribu empat belas ya oke selanjutnya nih, om Avanza tahun dua ribu ini Avanza tahun dua ribu enam dua ribu enam plat ganjil, ganjil tanggerang kota ya pajaknya oktober ya kilometer berapa kilometer seratus tiga puluh an seratus tiga puluh ribuan tahun dua ribu enam cakep masih ya. cakep semua kaki iya, aja. masih bagus loh masih mulus nih ban ban ya, ya sedang lah masih ya, bagus masih, masih worth it bisa lah. Ya. berapa harganya om Murah aja ini tujuh puluh setengah tujuh setengah tahun dua ribu Aja kita jual lah, Murah ada dua, ada dua unit, dua loh. unit dong. Iya, warna apa aja sama, sama, sama, oh, iya. kondisinya cakep juga? sama, cakap. kayak sama, ya, sama, teman-teman naksir loh ini saya nih Saya beli mobil, pasti milih-milih sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, kondisinya masih kayak sama, sama, sama, sama, sama, Masih sama, semua sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, ini ada mobil Senia. Senia, Senia R Matic 2014. Senia R 2014. Ya. Ini platnya ganjil untuk alamat SMK Daerah Jakarta Selatan. Iya. Kilometer ini masih 90-an Sembilan 90 puluh Ya. Tahun 2014-14 empat belas. Empat ya. iya Wow, banyak matic ternyata di sini. Takap lah ini, mobilnya bagus aja. banget. Nih hitam pakai. apa apa nih om? Hitam. Hitam ya. Ya. Mengkilat banget loh. Hitam. Bagus Jadi, banget. Saking keluar hitamnya ini metaliknya, kayak saru biru loh. Ya. Biru biru netik. Gitu. biru ya. Iya. Tapi hmm. bagus bagus banget. Kilometernya masih delapan puluh Iya. Harga cashnya nya seratus. Ya. 100... 119 119 juta. Ya. masih nego, Om. Nego semua nego lah. Benar, benar. Nego, bener, siapa bener. tahu kita lagi bu, BBU kan. Benar. Nego yang sebanyak gitu ya. Teman-teman cari unit berkualitas <laughs> pokoknya enggak usah kemana mana-mana. Ke Hans Motor aja. Iya, sip. Oke, yang itu Oke, Brio, Om. Oke, yang ini lagi, Kang, ya. Eh, ini tadi Brio, Brio ya? Brio. Brio RS. Ini Brio RS tahun 2018. 2018. Matic. Matic. Pejak panjang, ini. baru baru BPN ini. Karena ini. kan udah diblokir yang punya. Oh. Kilometer berapa om? Kilometer masih sekitar tujuh an Tujuh puluh ribuan teman-teman. Ya, 2018, 2018 RS. 2018 Matic. RS metik. Iya. Warna grey. Gue masih ori nih sebagian nih om ya. Rata-rata mulus lah. Bener-bener berapa om harganya yo? Harganya 165. 165. 2018 ya. RS ya om ya. Iya. Nah, ini tempat tertinggi lo teman-teman. Selain metik tapi yang tipenya RS. Iya siap. Oke. Selanjutnya om? Ya, kita ke depan. Ke depan. Ini lagi si si Ranger nih. Si? Ini CRP tahun CRP. 2008 manual, manual, 2000 cc, 2000 cc. Pajaknya hmm. di bulan, pajaknya panjang Pajaknya bulan April. Ya. Plat A. Ya. Berplat ganjil. Ya. kilometer juga masih belum banyak nih, 80an 80. nih. 80 ribuan. Agak banget nih masih banyak kalinya. CRP original. tipe 2000 cc manual. Ya, om. om ini berapa om harganya om? Ini harganya seratus dua puluh seratus juta masih nego nego tahun dua yang 2000 cc manual jarang -jarang, ya, jarang ada CRP manual dengan kondisinya sangat istimewa nah, ya, teman-teman butuh tinggal ya. nego aja langsung ya iya ya. nego aja datang okay. aja nah ini Avanza. ini Avanza 2008 2014 ribu delapan dua ribu warna grey warna pajaknya di manual bulan... pajaknya bulan februari berplat alamat stnk daerah Tangerang Tangerang Selatan. Ya. Kilometer berapa, Om? Kilometer juga ini belum itu banyak juga ya, okay. baru sekitar 90-an juga. 90 ribuan. Wow. Avanza G 2014 manual warna grey. Kondisinya masih Harganya bagus. Harganya 120 banget. juta. Eh, 125. 125. Iya, nego. Teman-teman, peleknya -teman, yes. bagus nih. Sudah option tapi bagus. Ya. Bungkus. Ban-ban tebal, ban ban tebal semua ya. Bagus. Mm -hmm. DP 10 juta DP juga. 10 juta. Iya. Iniat lagi nih. Nah, ini seniak. Eh, ini Pak Apansa. Apansa. G. Afansa G. 2011. 2011. Manual. Pajak. pajak baru. Pajak baru. Pajak bulan 10, Berplat ganjil. Alamat SNK daerah Jakarta Selatan. Ya, 2 hari. Kilometernya berapa? Kilometer ini 115. 115. 2011. 2011. Angkanya berapa Harga murah aja, seratus 102 aja seratus 102 juta masih nego? Nego! Wow, pokoknya di sini harganya masih nego-nego keras Pokoknya sama ya. om Mau DP-DP-CPL, ya. kita, CPR. kita bisa proses Betul, pokoknya dijamin Di Hans Motor ini, Insya Allah ada lawan ya. Harganya benar-benar, selain kualitasnya bagus Harganya benar-benar murah Ya, nah ini Nah Ini Camry Camry Tahun Cam... 2000? Tahun 2010 2010 Di V Di v. v Matic masih Speed. bagus banget dong iya. iya Kaget saya 2010 ternyata ya Tangan pertama ini Berpat genap alamat SNK daerah Bekasi om ya Kilometer berapa om? Kilometer 140 140 Nah Cang ini 2010. dia record terus nih Record? Oh. Iya. Harganya 100 100 42. 42 masih nego ya Om. Nego, ya. ya. Buat teman-teman yang mau cash datang ke sini, yang mau kredit langsung ke sini juga. Ya. Datangnya siapin bawa data-datanya KTP, NPWP, TDP maka keluarga ya Om. Iya, selebihnya nanti biar yang ngurusin. ya untuk-untuk uh -huh. untuk unit lain kalau mau nanya nah. tinggal kontak saya saya aja betul. karena kita masih ada lagi pros ada lagi stok di gudang, kita 30 unit lagi. Betul. Nah, di Hans Motor ini ada dua cabang ya Om ya. Betul, ya Satu di Jalan Mambojol, dua di Jalan Merdeka. Iya, betul. Teman-teman pokoknya japri Om Johan aja langsung. Stoknya banyak-banyak harganya murah-murah. Ya. Apalagi nih Om, udah Om ya. ya sementara itu aja. Betul. Nah. Untuk di cabang Imam Bonjol sudah kita review semua, insyaallah harganya rekomendasi, bagus-bagus mobilnya. Untuk ketersediaan unit atau pilihan unit yang lain bisa hubungin Om Johan. ya siap. Om ada yang mau ditanyain Om kira-kira Om. Ya. Segera aja datang gitu kan, Oke. bagi yang berminat dengan harga hubungin kami di Hans Motor Betul Dengan ada nomor HP saya Betul. WA Betul nah. Disebutin lagi om nomor teleponnya om Nomor telepon WA saya 0811 82 Nah itu teman-teman insya Allah Handphonenya online 24 jam om Online ya? terus Online terus Ya Terpengar. pasti online kalau nggak dijawab nanti pagi dijawab Betul, rasa khawatir teman-teman Pas respon Ya yeah. <laughs> Oke. Siap. Adonium. Sampai. Udah sampai ketemu. Oke. Nah, teman -teman, di serum saya. Betul, sampai ketemu di sini ditunggu sama Om Hans. Ya. Bukannya setiap hari Om ya. Bukan setiap hari enggak ada. Gak ada liburnya ada ya, Om. Ada liburnya. Iya. Nah, ya. Pokoknya datang aja deh ke teman-teman. Mau -teman. janjian malam pun bisa, ya, Om ya. Bisa di asal ya? janjian. Betul, asal janjian. Iya. Ya. Oke. Berikut tadi yang telah saya review sama Om Johan ya. Iya. Mudah-mudahan bisa merekomendasi buat teman-teman bisa mereferensi dan saya tutup. semoga bila taufik wal sampai Masalah ketemu di Hans walaikim Motor. Walaikim. Oke, makasih.